Halo guys, kembali kita para TV kali ini aku ingin kasih gimana cara menambahkan kategori game yang ada tulisannya game ini game apa? Misalnya kita memainkan sebuah game, tapi di sampingnya itu kayak ada game game kayak game Minecraft, game, game ini, craft, ini, game itu dan bla bla bla. Oke, okay, kita pertama-tama ke studioyoutube.com. Ya, jangan lupa subscribe ini ya kita selain nunggu nah kita kes nah fungsi itu adalah membuat agar kita tidak agar pengguna bisa mengetahui atau ini apa yang kita mainkan jangan, jangan main ini ah stres bla yang pertama kita cari videonya dulu ya ini soalnya videonya itu udah lama udah enggak dan juga permainan game ini itu cuma sekali doang nanti kapan-kapan gue -kapan main game lagi Tapi gue cari dulu ya sebentar saja eh hey, jangan lupa subscribe juga ya teman-teman jangan eh jangan jago kenapa gue jadi adik adik temen teman gue yang di udah ah oh. ya, jangan lupa kalau kalian suka kak, klik suka kalau gak suka ya kisir. udah sih nggak mikirin kau bodoh amat jangan lupa bagikan kalau bermanfaat. gue heran kenapa kalau gue ngomongin OBB opening atau intro silent nomor satu anjay yang terkenal. Ya nah, kita lanjut nanti. Nah nih contohnya ini satu. Kita coba ini salin kebahan keep. tinggal di sini. Terus gue tambahin video, smash. Smash, eh, terus tinggal nungguin. Oh, okay. nah di sini kita, kita pilih kategori. Iya, udah gue ganti, terus kita ke game. Nah cari kita cari game ya, karena sini kan karena kita menikah, menikah, dan kita cari, wow, banyak sekali, hmm, Gue gak tahu tau sih, ini Minecraft apa, apa, apa, apa, apa, ini aja nemu dari video orang lain apa, hmm Video, ah, hmm, Minecraft Earth dan Mungkin story mode bukan Kayaknya sih Minecraft Kalau di BKB bedrock sih okay, Kita klik sim Awas deh. Klik simpan Dan berhasil Nah jadi nanti kalau di tampilannya nih ambil dulu ke kita jadi kalau kita ke YouTube anjing mat semua ke YouTube seperti ini set apalat gue ya empencah <ti> sorry ya gua baru tahu tadi gua kepencet di keyboard ini loadingnya emang agak lama sinyalnya emang lagi burik hari ini. Tidak tahu kenapa yang dosa udah udah ngaktif tiba-tiba RW3 tiba-tiba aktif sendiri tanpa sebab sayang Nah akhirnya ya jadi kalau di di sini di sini kok nggak ada sih Tai? ini mungkin lagi butuh proses cok sabar aja emang udah terbiasa gue kayak gitu sering loadingnya lama cok ini emang sering terjadi jadi anggap ini wajar ya belum ada oke namanya kategori game nah seperti itu nah biar muncul nah nanti gue cek lagi dan terima kasih telah menonton ini video semua orang juga bisa sih tapi untuk yang tidak tahu nih caranya kalian di kategori game kalian cari judul gamenya apa hmm, ini aja, jadi muncul semua di situ ya hmm, sekian aja videonya jangan lupa Tinggalkan suka, kalau bermanfaat jangan lupa subscribe atau langganan, dan jangan lupa nonton kumpulan meme saya di Telegram. Blog saya, kontak saya, ada di deskripsi. Dan sampai jumpa, dan da dadah, dadah,